Satu hal itu kalau disisali itu juga nggak baik. Nah, iyalah. Tuhannya, usik, buka, nge -nge. Tapi hmm. udah uji, ngomong, -ngomong uji, kan, gitu. Ujian, gitu. Ujian, ujian sesuai kemampuan ya, ya. Betul. karena dari ujian juga. itu kan Allah mengangkat manusia. Hmm. Nah, Semangat. Aku nangis tangan nangis lagi ya, Mas? Nangis pun bahagia aku loh. piuk-piuk. Leader tur haji. I think it was fun.